teman-teman selamat datang ketemu lagi di Donald Manoh Let's Talk kali ini udah jadi kantornya dengan Bro Umbu mungkin belum kita ngobrol-ngobrol saya mau kasih intro sedikit nih, kenapa di sini karena kita sempat ngobrol-ngobrol mungkin beberapa saat yang saya tertarik di sini adalah Bro Umbu tuh punya satu calling satu passion untuk membangun Apapun istilahnya membangun sumba dari timur, gitu kalau nggak salah ya? Mau su suara dari timur untuk su Indonesia Suara dari timur untuk Indonesia, tujuannya membangun ekonomi kreatif di yeah. NTT gitu ya Nah itu kira-kira karena kita mau bahas dalam waktu saya di dulu timernya di sini 20 menit ke depan mau tanya-tanya Harapannya adalah supaya menjadi inspirasi buat teman-teman membangun daerahnya masing-masing Seperti yang berumbu udah kerjakan Nah untuk itu, boleh perkenalan diri nih Eh, nah, eh, kata teman-teman dalam menoleh stok subscriber saya yang belum banyak ini. <laughs> <laughs> ya perkenalkan nama saya Umbu Billy. Saya sekarang aktif di dua perusahaan kita hmm. bikin satunya itu bergerak di bisnis consulting dan proyek manajemen. Itu hmm. namanya Civil Arts okay. Itu berkaitan dengan konstruksi lah. Oh, konstruksi. Ya. Lalu satu lagi kita bikin divisi media. Hmm. yang namanya Sumba Media Hub, hmm. yang salah satu produknya itu adalah Sumba TV, Sumba TV, gitu. dan eh, buku yang ada di depan nah, Bro ini. Ini, jadi dulu pernah dikasih sama Berumbu mengenai buku ini dan saya baca gitu ya, dan sebuah kesimpulan yang menarik bahwa Begitu gampangnya sekarang Kita bisa dibandingin zaman dulu ya Prosesnya iya, susah dong. Jadi iya. buat temen-temen Kalau mau bikin konten Kayaknya kalau males-males Kayaknya udah gak alasan lagi gitu bener, ya bener. Oke, nah karena mau ngobrol-ngobrol nih uh, Kok jadi mau manggil beli umbu bukan, bukan beli umbu ya Bisa juga Bisa juga ya bisa juga. Karena di Bali kita karena gitu di ya di Bali dan <laughs> Memang saya juga lahirnya di Bali oh, Di Bali juga Oke, okay, nih Tadi kan uh, ingin membangun ekonomi kreatif Nusa Tenggara Timur Mungkin khususnya di Sumba gitu ya kan lahirnya di Bali tadi kan di Bali udah enak nih mm. terus ada perusahaan di mm. bidang konstruksi tadi kalau nggak salah Betul. Nah terus kenapa jadi mau repot-repot ngurusin Sumba mau membangun sesuatu ada apa sih yang di sana yang terpanggil gitu Iya uh, terima kasih nih Bro mm. udah mampir ya Jadi pertama tentu kita banyak khususnya saya ya, banyak sekali belajar di Bali ya. Hmm. Di Bali ini anak-anak muda atau ekosistem kreatifnya itu udah jalan gitu. Dan hmm. itu sudah kita lakukan sejak perusahaan konstruksi kita, proyek manajemen sampai desain itu kan sudah lebih dari 10 tahun. Okay. Artinya kita hmm. udah berproses dan kita merasakan sekali bagaimana kita terbangun di Bali ini. Ah, gitu. Oke. Okay. Nah, tetapi di Bali banyaklah pelakunya, hmm. banyak sekali gitu nah kita melihat di mana nih kita bisa berkontribusi hmm. lebih jauh hmm. dan itu kita lihat di timur okay. di timur lalu karena kebetulan uh, apa uh, orang tua saya juga asalnya dari sana hmm. gitu walaupun saya lahirnya di Bali tetapi pasti ikatan emosional sangat Betul. tinggi hmm. uh, orang tua saya juga udah kembali ke Sumba okay. tahun 90-an sudah kembali hmm. dan kita coba bro hmm. bikin kalau kita bicara masa depan, pasti kita bicaranya digital dong. Ya, setuju. Kita bicaranya digital, mm -hmm. maka kita bikinlah portal digital untuk, bukan portal digital, apa? Platform. Uh, platform digital mm -hmm. untuk membangun uh, Sumba. Sumba. Nah, itu kita pilih Sumba Media Hub. Nah, produknya pertama itu Sumba TV, mm -hmm. lalu kita juga bikin uh, website Sumba The Journey, yang juga akan kita kembangkan nih di tahun-tahun mendatang, mm -hmm. itu menjadi, apa menjadi semoga bisa menjadi serial serial hmm. film ya hmm. itu cita-citanya si Sumba di Journey ini lalu kita juga punya uh, apa uh, website tenun ikat Sumba itu okay. yang sebetulnya kita sedang mensurvei hmm. lalu mendata kembali tenun-tenun yang ada di di Sumba hmm. Nah kita melihat di NTT khususnya di Sumba hmm. itu ruang kerjanya ini masih luas sekali Bro hmm. masih banyak sekali yang belum di Digitalisasi oh, Nah itu okay. sebetulnya yang yang menarik, menarik dari kita kerjakan gitu. Nah nanti yang disebutin Nanti tak minta datanya Biar bisa taruh di description Di bawah Teman-teman bisa lihat oh, website-nya yeah. Mungkin juga YouTube channel-nya ya yeah. Yang teman-teman bisa, bisa kepoin Nah yang saya pengen tanya Sekarang Tadi kan dibilang Di Bali udah jadi nih mm -mm. Di Sumba Tadi boleh bilang Masih banyak yang belum ter Terjamah malah mm -mm. Ini kan kesulitannya Menurut Berumbu gimana nih saat membawa ide, masuk ke ranah digital, ke teman-teman di Sumba Apakah mereka langsung excited atau mereka mikir apa Atau mereka merasa gimana, gimana gak bo boleh ceritain ya tantangannya Iya, kita misalnya ya, kita ada langsung uh, contoh kasus hmm. misalnya Bulan Februari yang lalu, itu sebelum Covid itu kan hmm. di Indonesia Bulan Februari itu kita sempat bikin namanya Webacool City Creative Forum Ini hmm. kita duduk bersama pemerintah mm -hmm. kabupaten, bupati ada lalu anak-anak muda kreatifnya juga kita undang, mm -hmm. diskusilah. Kita bicara tentang ekonomi kreatif ini adalah industri strategis mm -hmm. menuju Indonesia maju 2045. Betul. Di mana tantangannya itu kan bonus demografi. Mm -hmm. Nah, bonus demografi itu akan jadi potensi kalau kita produktif. Produktif, betul. Gitu. Kalau mm -hmm. kita menghasilkan produk, ada karya itu jasa, entah itu barang, betul. karya. Gitu. Tapi kalau usia produktifnya banyak nggak produktif, <laughs> ini kan hmm. celaka. Gitu. Hmm. Nah, maka industri kreatif kita dorong dan itu harus merata di seluruh Indonesia. Nggak hmm. bisa hanya kota-kota besar. Kota, kota besar betul. Nggak gitu. bisa hanya kota-kota besar. Jadi itu yang kita dorong. Jadi di Sumba itu ekosistem hmm. kreatifnya harus di, dikomporin, di, ya, lah istilahnya. dikomporin lah, dikomporin dikomporin dan sebisa mungkin. Diintegrasikan antara pemangku kepentingan gitu hmm. Antara kita komunitas, hmm. pemerintah, media, okay. akademisi, hmm. dunia usaha hmm. Ini harus gotong royong bangun ini Yang penting kan kita sadar dulu Presiden Jokowi sendiri yang bilang kan Bahwa kita harus jadi negara maju betul. di 2045 Betul, masa nah mau negara gini-gini terus ya Itu kesadaran itu kan bukan hanya di pemerintah pusat dong hmm. Harus sampai ke daerah hmm. Nah bagaimana kita hmm. mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh hmm. Pak Presiden gitu hmm. Udah betul. diarahkan Nah itu yang kita dorong, nah memang orang melihat Waktu itu ya, waktu itu mungkin orang merasa bahwa digitalisasi di daerah seperti di Sumba hmm. Ya, yang bisa dibilang masih di pelosok gitu iya, nah, itu sesuatu yang aneh Tapi pada saat Covid, hmm. semua orang sadar Tiba-tiba oh. semua orang harus meeting online, tiba-tiba oh. ada webinar, ada segala macam Iya, iya, iya ya. Akhirnya oh. sekarang rasanya akan lebih mudah kita bicara digitalisasi bro <laughs> Jadi ini ada, ya, ada ada berkat di balik pandemi lah ya, membuka iya. Kayak mata teman-teman juga di disumbah seperti itu ya. Tapi respon dari mereka setelah uh, mendapat hal seperti ini gimana? Mereka merasa senang dan merasa tertantang? Bukan hanya itu, bro. bahkan hmm. kita sudah sampai merencanakan akan kita bangun kreatif hmm. uh, hub Kreatif uh, hub sudah okay. uh, direncanakan dan hmm. akan dibangun Bahkan kita juga dapat dukungan dari Kemendesa, khususnya hmm. dari Pak Dirjen PDT, pembangunan daerah tertinggal hmm. Jadi kemungkinan besar hasil diskusi itu hmm. adalah pembangunan creative space Nah itu ada penjelasannya nanti hmm. kita kemungkinan akan membangun di lokasi pasar yang lama Jadi hmm. itu ada lokasi ekonomi, pasarnya dipindahkan oh. Tapi itu kan kawasan ekonomi, hmm. harus dibangun kembali Bangun, betul. Nah itu nanti ada Youtubenya, nanti kita akan sertakan share. deh, kita oh, tunjukin okay. deh ah, ini, ini, ini, ini, ini keren banget karena Memang uh, kalau saya suka berpikir kita tuh terlalu sent apa ya perhatian terlalu ke kota besar gitu ya mm -hmm. membangun kreatif. Tapi ternyata di teman-teman di luar kota besar ini punya daya kreatif bahkan punya cerita punya value yang kita belum tahu malah. Nah boleh cerita nggak bro sedikit ada apa sih yang di sana yang tadi sempat mungkin kayak tenun ikat atau apa yang ternyata itu punya value nih dan dilihat oleh dunia gitu. Mm -hmm. Iya bro. Daya apa, sebetulnya kekuatan atau jati diri bangsa Indonesia kita itu mm. kan bukan teknologi mm. Jadi kalau kita mau jadi bangsa maju, kita tidak bisa bersaing teknologi, teknologi menurut saya ya iya. Bersaingnya adalah apa? Mm. Kita itu diwarisi DNA kreativitas bro Betul, iya, iya. Itu sudah jadi DNA kita mm, Contohnya mm. misalnya, bro hitung aja rumah tradisional yang ada di Indonesia, Indonesia. Terus, Coba bro susunlah gambarnya di satu apa kertas gitu cukup nggak, nggak cukup bro. Terus pakaian adatnya, pakaian adat. dan segala macam, itulah jati diri kita, itulah kekayaan kita kan. Hmm, okay. Kita punya properti intelektual yang begitu banyak kita. Dan itu udah ada dan ya. Dan itu barangnya udah ada. Udah ada. Tinggal sekarang bagaimana ekosistemnya digerakkan. Hmm. Misalnya gini, kalau contoh kasus ya, penenun, hmm. kita nggak bisa maksa dia untuk jualan bro. Ih. Apalagi di online. Tugas dia mau menenun. menenun, harus ada ini, ada gap, ada ada penikmat tenun, mm. ada kolektor, mm. ada pembuatnya, penenunnya. penenunnya. Nah siapa yang menghubungkan mau ini? Hubungkan. Dihubungkan oleh misalnya oleh digitalisasi misalnya mm. dihubungkan. Tapi kan harus ada anak muda yang masuk, Betul. ada peran baru di situ. Jangan kita paksakan penenun ini mengambil peran itu dia nggak bisa. Mm -mm. Waktunya dia udah nah. habis ya. Tujuan kita hmm. mendorong ekosistem itu adalah supaya anak-anak muda ini kita lihat potensi-potensi ruang-ruang kosong ini kemudian ambil peran hmm, hmm. Dan itu kan pasti belum ada di pendidikan-pendidikan formal kita bro Setuju Disitulah pentingnya membangun kreatif hub Jadi memberikan, jadi kreatif itu bukan berbicara ide yang entah berantah dari mana justru yang lihat yang udah ada tadi baru bilang ya Betul Dilihat kosongnya mana dan mata rantai ini disambungkan Betul. gitu ya Mungkin teman-teman jadi, uh, kalau saya salah mungkin boleh dikoreksi ya Oh ternyata teman-teman di Sumba pun bisa memanfaatkan ide fotografinya eh, sorry hobi fotografinya untuk memfoto motif kain tenun dan dinaikkan betul, ke digital betul, gitu betul, ya sepakat benar uh -uh. jadi gini Bro misalnya ada tenun ikat nih uh -uh. ya kan pengemasannya mungkin belum bagus uh -uh. iya kita cari teman-teman yang memang bidangnya adalah pengemasan, pengemasan produk, produk iya. fotonya si penenun pasti nggak bisa foto uh -uh. yang bagus teman-teman fotografer bantu uh -uh. proses pembuatannya mau kan teman-teman Video. videografer bantu Keren, ya kan? keren, Terus keren. yang paling penting sebenarnya Tenun, hmm. kalau kita beli sekali, itu kan kita bisa pakai puluhan tahun bro Ini hmm. harus jadi produk turunan hmm. Supaya okay. ekonominya gerak betul. Kalau zaman dulu tenun ini kan hanya miliknya Masyarakat adat hmm. Nah hari ini dia juga harus difungsikan hmm. sebagai fungsi ekonomi Sehingga hmm. si penenun hidup dan yang paling penting anaknya itu masih mau jadi penenun Nah gitu itu dia, loh. itu betul Itu yang paling penting, maka hmm. harus ada uh, ini produk turunannya. Hmm. Maka pendendun harus kita ketemukan sama siapa? Desainer. Hmm. Keren, keren. keren, Nah mungkin kalau saya ini boleh kan ini namanya Donald Manolet, stok, berarti Donald pengen ngobrol nih hmm. si Donald ini. Saya bilang ke teman-teman yang mendengar ini, ayolah kreativitasnya, jangan hanya ngikutin orang, misalnya berhenti Maksud, saya nggak ada uh, bilang salah, misalnya contohnya hanya air terjun lagi yang difoto hanya pantai lagi, hanya makanan boba istri lagi ini ternyata di Indonesia banyak yang tadi dibleng yang bisa teman-teman bikin sebuah kalau teman-teman mau bikin konten, bisa bikin konten malah hasilnya, value-nya bukan sekedar jadinya foto bagus yang teman-teman post di sosial media mm -hmm. tapi bisa bawa dampak langsung ke masyarakat ya ini yang yang bener. saya rasa yang perlu bener. kita bikin ini jadi tren kayaknya ya bener. dan ini yang kayaknya berombong pengen menggerakkan roda ini ya iya benar. karena saya lihat gini bro, e, generasi muda di bawah kita lah ya hmm. generasi Sentinel sampai Alpha ini iya. saya lihat e, hobi membacanya ini bakal turun banget hmm. tapi dia belajarnya dari mana? Ya. Tetap dia akan belajar, belajar Belajarnya ah. dari video, video bener, ah. Ah, dari betul. podcast. Mm -mm. Jadi kita melihat bahwa hari ini film dokumenter itu akan menggantikan fungsi buku, buku. benar. Karena film itu kan ada studinya sekian bener. lama dibikin gitu. Mm -mm. Lalu podcast menggantikan apa? Radio. Obrolan kita. Obrolan. Majalah, bro. Oh majalah. Majalah itu kalau kita baca hari ini itu mm. kan tulisan dua minggu lalu. Yeah, yeah, tulisan yeah, hari nah, ini nah, nah, nah kalau buku itu kan tulisan yang dihimpun bertahun-tahun nah, Ada penelitian nah. segala macam Nah buk, dokumen, film dokumenter akan menggantikan buku Podcast menggantikan majalah yeah, dan sekarang ada yang orang bilang yeah. doku series gitu hmm. malah ya Dokumenter series Jadi serinya tuh jadi panjang karena ceritanya Benar. lengkap Bener, makanya saya selalu nonton Donald mohon dites pro keren. Di oh, saya nonton dari IG, IGTV, dari IGTV. Nah. Tapi karena saya saya udah enggak taro lagi di IG di igtv saya udah fokusin sekarang di YouTube aja. YouTube ya. Uh, karena waktunya enggak kok jadi obrolin saya sih, kan lagi mau ngobrolin bro to kan. Oke. Nah, eh uh, Harapannya nih, 2020 kita udah seperti ini keadaannya, kita nggak bisa komplain, nggak bisa apa-apa, tapi banyak ide yang hadir di 2021, bro. Harapannya, khususnya untuk mungkin yang nonton bisa berkontribusi ke Sumba atau gimana, ada nggak sih harapan atau mimpi pribadi dari bro sendiri buat 2021 dengan proyek yang Sumba ini? 2020 kita ambil hikmahnya itu hmm. adalah dengan kondisi yang kita tahu bersama kan hmm. kita ambil hikmahnya adalah kita akhirnya berani bikin buang program-program yang kita nggak butuh oh, okay. kalau okay. kemarin nggak ada covid mungkin ah dibuang sayang udah ada udah jadi gitu kan hari ini kita berani buang hmm. karena kita melakukan langkah-langkah adaptasi adaptasi tuh jadi inovasi kita untuk 2021 ya adaptasi hmm. melakukan langkah adaptasi gitu. hmm. jadi kita juga kita juga punya program yang lahirnya, itu justru di masa-masa sekarang masa COVID, ini. Gitu. Jadi kayak kita punya program e mm -hmm. gitu. Awalnya Suara Sabana kita main dengan uh, fasilitas meeting uh, apa virtual itu. Mm -hmm. Kita uh, bikin di situ. Nah ini sekarang malah kita akan bikin juga di green screen. Oh, Oke. Okay. Gitu. Kita akan bikin di green screen, jadi sebetulnya kita juga dapat. Produk baru justru di masa, di masa COVID -in. pandemi ini ya? Cuma ya memang belum terbukti sukses sebagai bisnis dia. Mm -hmm. Nah di 2021 kita coba Jadi ide yang lahir di tahun Benar. 2020 akan kita coba 2021 Kita coba monetize-nya di 2021. 2021 Termasuk perusahaan konstruksi kita juga begitu mm -hmm. Kita yakin dunia konstruksi ini lebih lama pulihnya mm -hmm. Dunia digital rasanya lebih cepat atau gimana selain lebih cepat Hah? justru sebenarnya sedang berselancar menurut saya oke okay. ada kita riding the wave gitu iya, ya ha -ha. jadi lebih fleksibel, fleksibel digital itu karena masa sekarang justru dia sangat dibutuhkan mm -hmm. gitu. nah tapi kalau konstruksi dan sebenarnya itu adalah core utama kami di sini mm -hmm. gitu kan nah itu yang uh, adaptasinya agak panjang 2021 itu menurut saya konstruksi belum pulih bisnis konstruksi masih mm -hmm. menunggu waktu maka kita akan perbaiki portofolio kita akan bagusin proposal, bagusin standar, semua. Hmm. Jadi 2021 mungkin adalah tahun riset and development. <laughs> Apa ya, chapter baru mungkinnya uh, uh, bab baru gitu. Ya, Oke, okay, dan kalau saya boleh intisarikan ini, berarti kita selalu berpikir biar orang kreatif, orang digital itu lebih banyak diapres kan di, di apa kreator lah gitu ya, hmm. dengan bikin konten-konten yang nyeleneh atau konten-konten yang lucu-lucuan, prank. Ternyata dengan masa pandemi ini, kreativitas itu tuh ternyata sekarang kalau disalurkan bener bisa menjadi sebuah impact dan dampak yang hanya lebih dari sekedar hanya sekedar bikin konten ya, benar, benar. gitu. Nah jadi kalau teman-teman siapa tahu ada yang tertarik nanti kan di description boleh dilihat langsung kontak uh, beli umbu atau berumbu sambil mengeksplor sumba Indonesia Timur lainnya karena di situ kalau teman-teman cuman ada air terjun terkenal saya rasa oh, yang bikin konten banyak kalau teman-teman berani nekat sedikit kontek umbu hmm. bikin sesuatu yang di sana wah teman-teman lebih bisa. detail lebih detail akan punya konten-konten yang wah mungkin yeah. belum ada yang punya ya betul. dan itu akan membantu Indonesia untuk jadi negara maju betul oke betul. Bro sekali lagi thank you banget maaf durasinya terbatas nah, nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lain ya, pasti. kali Pasti ya. Terima kasih teman-teman Mudah-mudahan live kali ini bermanfaat Dan jangan lupa Nanti dikepoin di description bawah Untuk melihat program-programnya Dari Bro, Bro Umbu Dan kalau boleh Selalu di-like Saya punya podcast ini Video podcast Biar semangat Di-subscribe dan di-share Ke semua Whatsapp grup keluarga Whatsapp grup teman-teman Biar semakin banyak Cerita inspirasi yang bisa didengar Oleh teman-teman yang lainnya Terima kasih Sampai ketemu lagi Bye-bye